sumber dan moderator yang telah memberikan dukungan dan kerjasama demi terselenggaranya kegiatan ini ucapan terima kasih serta penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh rekan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang merefleksikan komit kuat dalam memperbaiki kebijakan terkait penempatan perlindungan TKI di luar negeri bapak ibu saudara yang kami <tuh> muliakan peserta FGD Hingga September 2014 Jumlah WNI di luar negeri Yang dicatat di Kementerian Luar Negeri Dan perwakilan RI Mencapai hampir 4,4 juta orang Dengan Pusat konsentrasi terbesar Berada di wilayah Asia Dan Timur Tengah Di Asia Jumlah sekitar 73 persen dan Timur Tengah 20%. Dari jumlah tersebut, 60% merupakan TKI sektor domestik yang bekerja di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Jumlah aktual WNI di luar negeri kami meyakini akan jauh lebih besar dari jumlah data yang dimiliki oleh KEMDU dan perwakilan. Diperkirakan masih terdapat sekitar 2-3 juta orang Dua di luar negeri yang belum tercatat <tuh> Cambridge mencatat bahwa pada tahun 2013 Total kasus TKI yang ditangani mencapai 20.135 kasus Sedangkan hingga bulan September ini Kasus TKI yang ditangani telah mencapai 11.458 kasus dari jumlah tersebut, hampir 90 persen merupakan kasus yang dialami oleh TKI di luar negeri, di mana setiap tahunnya rata-rata KEMRU dan perwakilan mampu menyelesaikan sekitar 80 persen kasus, sementara 20 persen kasus lainnya masih mengikuti proses hukum yang berjalan di negara setempat. Tingginya jumlah kasus TKI di luar negeri yang ditangani oleh KEMRU dan perwakilan Tentunya menjadi keprihatinan kita semua. tren migrasi yang terus mengalami peningkatan dari 20 tahun yang kita saksikan bersama saat ini perlu kita antisipasi bersama diantaranya melalui pembenahan regulasi dan peningkatan pengawasan. Tanpa kemampuan tersebut, peningkatan angka penempatan TKI Keluar Negeri akan melahirkan kasus-kasus baru dan berpotensi menambah kompleksitas isu perlindungan TKI di luar negeri. Oleh karena itu, Kemenlu menaruh perhatian besar terhadap rancangan undang-undang perlindungan dan penempatan pekerja Indonesia di luar negeri dan proses pembahasannya baik di tingkat pemerintah maupun dengan DPR RI. Dalam pandangan Kemenlu, RUU ini tidak hanya harus mengkoreksi kelemahan-kelemahan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tetapi pen tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri namun juga harus menjadi fondasi utama sekaligus gerda terdepan dari upaya nasional untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi TKI khususnya yang berada di luar negeri Bapak Ibu yang kami muliakan, Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa berusaha memberikan upaya optimal dalam melakukan perlindungan terhadap seluruh WNI di luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemenlu dan Perwakilan RI, misalnya: satu, pemberlakuan kebijakan moratorium proses penempatan DKI, sektor domestik ke beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Jordania, Kuwait, dan Suriah. Yang kedua adalah implementasi aspek penting dalam perlindungan yaitu prevention, early detection, and immediate response dalam hmm. setiap penanganan kasus. Upaya yang dilakukan Kemenlu dan perwakilan lain yang ketiga adalah peningkatan kapasitas staff Kemenlu dan perwakilan ELI, RI dalam menangani kasus-kasus PKI -kasus di luar negeri dan keempat upayanya adalah pembentukan kesepakatan terkait perlindungan PKI di berbagai forum bilateral dan multilateral penyelenggaraan kegiatan fokus grup diskusi tentang rancang undang-undang perlindungan pendapatan pekerjaan di luar negeri ini merupakan salah satu wujud komitmen KEMLU untuk turut aktif mendorong Pembenahan regulasi penempatan dan perlindungan bagi TKI. Melalui kegiatan ini, Kemenlu bermaksud untuk dari share masukan-masukan dari para stakeholders non pemerintah, khususnya kalangan masyarakat Madani dan akademisi, yang diharapkan dapat memberikan masukan yang baik dan hasil dari pembahasan substantif pada kegiatan ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk menajamkan kembali posisi Kementerian Luar Negeri dalam proses pembahasan RUU LN dengan DPR RI, yang dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada awal 2015 pasca terbentuknya reformasi kabinet baru. Dalam kaitan ini, izinkan saya berbagi pandangan beberapa fitur penting sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam dua hari kedepan ini yaitu satu, tantangan untuk penanganan permasalahan TKI ini jelas ada di depan mata kita bersama Tekad kita untuk mencari solusi atas permasalahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada WNI kedua, kompleksitas isu perlindungan TKI membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan komunitas LSM yang kami yakini juga memiliki komitmen tinggi dalam membantu penyelesaian permasalahan para tenaga kerja di Indonesia kritik membangun masukan dari Bapak dan Ibu sekalian kami yakini akan mengawal upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem penempatan TKI agar tetap berorientasi pada semangat perlindungan dan bukan komersialisasi ketiga, hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam hari ke depan ini akan dimanfaatkan lebih lanjut untuk menajamkan kembali posisi Kementerian Dua Negeri dalam proses pembahasan RU PTI LN dengan DPR yang jadwalkan kembali uh, dalam kabinet yang akan datang. Saya yakin melihat keterwakilan dari masing-masing lembaga yang hadir, kegiatan ini akan berlangsung sukses dan membuatkan hasil yang <tuh> diinginkan akhir kata dengan mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Esa kegiatan FGD tentang rancangan undang-undang perlindungan dan penempatan pekerja Indonesia di luar negeri yang bila di Bogor tanggal 29-30 September secara resmi dibuka selamat dan sukses was wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sekretaris Direkturat Jenderal Protokol dan Konsuler Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lalu Muhammad Iqbal, wakili Direktur Perlindungan BNI BNI, untuk menyampaikan butir-butir terkait dengan perkembangan pembahasan RUP-BLN di tingkat DPR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, uh, Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian uh, di tengah-tengah fokus group discussion mengenai 2022 PLN ini. BP, ini. Hmm. ini bukan pertemuan pertama Teman-teman sudah pernah hadir beberapa kali di KEMLO, di PWT-PHI untuk mendiskusikan ini. Tetapi nah, uh, pada saat itu kita mendiskusikannya ketika Undang-Undang PPILN itu, RUPU PPILN itu sedang dalam proses pembahasan. Nah sekarang RUPU tersebut sudah mati untuk periode ini. Tapi akan dihidupkan lagi pada periode mendatang. Sehingga kita mulai ancang-ancang persiapan supaya pembahasannya lebih baik. Pada pertemuan kali ini sengaja kami... Uh, Uh, mengundang Pak Dedi, Pak Dedi mungkin bisa berdiri Pak Dedi biar saya kenalkan ke teman-teman sekalian Pak Deddy dari UKP4 apa yang terlibat di sini, hadir di sini adalah karena bulan lalu awal bulan ini tepatnya uh, KPK dan UKP4 sudah kick off kick off rencana aksi untuk uh, pemberian tata kelola PKI penempatan dan perlindungan PKI saya kira ini momentum yang baik dan ini sejalan dengan harapan kita semua. Memang proses ini adalah proses yang short term, berakhir bulan Desember dan mungkin tidak akan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi selama ini. Tetapi proses ini menciptakan sebuah momentum. Mudah-mudahan momentum ini bisa sustain, bisa kita jaga. Termasuk momentum ini nanti mudah-mudahan bisa mempengaruhi proses negosiasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan RUU BPPL ini. harapan kita sehingga kita punya kepentingan sama-sama untuk menjaga momentum ini. Karena itu kita mengharapkan nanti Pak Jedy bisa membrief teman-teman uh, lsm di sini yang kayaknya proses ini tidak teman-teman LSM tidak terlalu mengikuti reaksi ini. Sehingga ini kesempatan yang bagus buat mendapatkan briefing yang mengenai apa sih yang ingin dicapai oleh RBPA uh, yang akan dicapai oleh reaksi ini. Hmm. Targetnya meskipun jangka pendek apa saja dan kira-kira momentum apa yang bisa diciptakan dengan dengan brand aksi ini? Kemudian uh, nanti sengaja kami uh, minta pada kesempatan ini dua narasumber selain Pak Dedi adalah dari uh, Yayasan Tifa karena kita tahu bahwa Yayasan Tifa sudah melakukan kajian mengenai RUU BPPLN. Kemudian kita juga minta dari Komnas Perempuan untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU BPPLN ini. Karena Komnas Perempuan sudah melakukan beberapa kajian terkait dengan RUPPILN ini uh, Maksudnya adalah sebagai trigger, trigger untuk diskusi Sehingga nanti pada saat diskusi, teman-teman semua bisa memberikan kontribusi dan pandangannya Sesuai dengan perhatian masing-masing Karena saya tahu di antara teman-teman uh, LSM pun Itu ada pandangan-pandangan berbeda karena pendekatannya berbeda Jadi Migran Care punya pendekatan yang berbeda uh, SBI, PMI, BNI, SA punya pendekatan yang berbeda Kemudian SBI punya pendekatan yang berbeda Sekarang SBI juga banyak bergerak di sektor informasi juga Masing-masing punya pendekatan yang berbeda Dan mudah-mudahan pendekatan yang berbeda ini saling melengkapi nanti dalam diskusi kita Dan kita harapkan akan ada dua fokus berdiskusi Yang pertama adalah LSM, yang kedua adalah akademisi nanti akan kita adakan di bulan depan akademisi. setelah itu prosesnya nanti Kemlu akan menyusun versi Kemlu berdasarkan masuk-masukan tadi lalu nanti dikumpulkan lagi dengan menteri kementerian men-kementerian itu yang diperintahkan oleh presiden itu ada enam kementerian untuk menyusun draft tanggapan presiden terhadap uh, terhadap DPR. teman-teman sekalian sebagai uh, informasi buat teman-teman sekalian kenapa RUU BPILN ini mati suri ya? Kan sampai sekarang ternyata Jadi ada dua penyebabnya Pertama karena RU-nya sendiri Kedua ada ada pihak-pihak yang sengaja Mungkin termasuk Kemeruh yang sengaja Itu memang mematikan proses ini Karena kalau kita lihat RU ini sudah salah dari lahirnya Satu, Undang-Undang 39 sendiri belum pernah dikaji Apa kelemahannya, apa kekurangannya tidak, Kita tidak pernah melakukan gap analisis terhadap Undang-Undang 39 Sehingga ketika dibuat sebuah RU baru itu hanya mengulangi kesalahan Undang-Undang 39 dan kalau kita lihat misalnya prosesnya RUU ini disiapkan diinisiat oleh DPR tanpa konsultasi dengan pemerintah jadi draft awan itu tidak dilakukan dengan konsultasi dengan siapapun yang saya tahu adalah beberapa anggota PJTKI beberapa PJTKI di DPR gitu, dan, dan asosiasi-asosiasi PJTKI itu menghire konsultan kalau nggak salah dari salah satu universitas di Jawa Timur menghire konsultan Kemudian hasil dari konsultan yang tadi dihayir oleh, oleh para PJPKI ini, ini yang di Sehingga kalau kita lihat struktur poli, uh, hukumnya itu tumpang tindih Jadi strukturnya tumpang tindih sehingga kita dalam setahun terakhir pembahasan dengan DPR itu habis di dalam masalah struktur Jadi tidak bisa sepakat antara pemerintah dengan DPR mengenai struktur Akhirnya beberapa kementerian coba duduk bareng dan kita berjanji bersama bahwa Oke okay, masing-masing uh, kementerian kita kaji ulang saja masing-masing dari sektornya masing-masing melakukan kajian, lalu nanti kita akan kumpul bersama, lalu kita akan submit versi pemerintah kepada kepada DPR berdasarkan inisiatif tersebut. Kalau nanti misalnya DPR untuk face-saving strategy gitu karena udah terlanjur sebagai penggagas di situ, sebagai inisiator kalau mau ngambil versinya pemerintah sebagai sebagai inisiatifnya DPR silahkan aja, karena itu pemerintah nggak butuh kredit juga gitu. Buat pemerintah yang penting adalah apapun RUU-nya nanti, itu adalah RUU yang yang menjamin bahwa undang-undangnya nanti akan lebih baik dari 39 kalau hasilnya akan sama dengan 39 enggak ada gunanya kita punya undang-undang yang baru. Nah, kami pada kesempatan ini, Kemlu, ingin moodnya tuh, ingin mood mendengar gitu. Jadi tidak, tidak mood bicara gitu. Dan kami juga mengundang teman-teman dari beberapa unit kerja terkait di Kemlu untuk datang ke sini pun moodnya untuk mendengar. Kami ingin mendengar diskusi teman-teman LSM. Mengenai RUU ini, dengan kajian yang teman-teman sudah lakukan sepanjang tahun lalu, dengan pengalaman-pengalaman teman-teman, dan uh, kami nggak akan bicara kecuali nanti, kalau misalnya dari Ombudsman sebagai fasilitator, meminta kami untuk memberikan klarifikasi. Baru kami akan bicara, jadi teman-teman feel free untuk mengkritik dulu di dalam diskusi teman-teman, karena kami nggak akan ngomong anyway, nggak gitu. akan gak akan defensif anyway kecuali kalau diminta untuk memberikan, memberikan klarifikasi. Jadi, silahkan. Uh, di sini satu-satunya wakil pemerintah yang ada cuma Lu, Jadi mau ngomongin pemerintah mau gue aja Kalau mau ini yang dosa kan sampean juga gitu nah, <TIMben ako8> Kalau mau ngomongin pemerintah silahkan silahkan aja Itu feel free Yang jelas kita mau tahu loophole dari sudut pandang teman-teman LSM Apa sih kelemahannya, di mana, kemudian uh, Nanti kita sudah susun list pertanyaan Yang kita sudah berikan kepada fasilitator Nanti dari Ombudsman, Bu Kartini besok hari ini ya Jam uh, mulai jam 2 Bu Kartini nanti akan memimpin. Beliau sebagai fasilitator. Kami udah sampai, sudah berikan detail. Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Jadi yang belum dan beberapa yang sudah kami jawab, tapi kami nggak yakin bahwa bahwa jawaban kami itu benar, gitu. Jadi kami ingin teman-teman bisa memberikan kontribusi, ikut menjawab, gitu. Dan sebagai sebagai bahan acuan kami nanti. Uh, tapi sebelum kesana, saya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai hanya 3 kok, cuma 3 slide mengenai apa sih konteksnya KEMLU terlibat di dalam isu ini. Boleh masuk ke slide kedua, ya, tambah gitunya, di okay, klik lagi. Okay. Ya ini saya cuma ingin menjelaskan, ini kan agak aneh nih, KEMLU ngurusin TKI gitu. Undang-undangnya lagi, undang-undang TKI. Jadi konteks keterlibatan KEMLU dalam tata kelola TKI ini apa? Pertama, Mandat Kemlu berdasarkan Undang-Undang 37 Jadi uh, kitab sucinya Kemlu itu kan Undang-Undang 37 tahun 99 Mengenai hubungan luar negeri Nah di situ disebutkan ada fungsi yang harus dijalankan yaitu melindungi WNI di luar negeri Kebetulan WNI nya itu 60% kok ya TKI gitu Jadi mau nggak mau ya Kemlu masuklah ke dalam isu TKI ini Dan kalau dilihat dari yang 60% TKI ini 60% nya ya TKI PLRT gitu Jadi Permasalahannya, jadi kebetulan kondisinya seperti itu sehingga BMW mau nggak mau terlibat. Kedua, konvensi Wina. Konvensi Wina mengenai kekonsuleran 63 itu jelas-jelas menyebutkan bahwa yang bisa memberikan perlindungan di luar negeri, yang bisa memberikan perlindungan di luar negeri melalui perlindungan kekonsuleran. Ya, karena kita ngomong, eh, perlindungan ini kan ada tiga: perlindungan hukum, perlindungan kekonsuleran, kemudian ada perlindungan diplomatik, gitu. Nah, kalau perlindungan diplomatik itu kalau udah hantar negara. Jadi presiden ngirim surat, kita manggil dubesnya gitu. Jadi kebetulan eh, hanya hanya seorang konsul, konsul. Jadi konsul yang melaksanakan fungsi konsuler yang bisa memberikan perlindungan diplomatik. Sehingga ketika TKI kita menghadapi masalah dan harus diberikan perlindungan diplomatik, misalnya kunjungan ke penjara, pendampingan di pendampingan di pengadilan untuk memastikan bahwa proses peradilannya berjalan berlangsung secara adil itu adalah fungsi konsuleran gitu. Atase enggak laku ya. Atase atase uh, di beberapa tempat makanya atase kita berikan uh, paspor diplomatik. Oh. Supaya dia punya akses, supaya dia punya akses ke konsuleran. Di beberapa tempat memang uh, paspornya paspor biru. Jadi kalau kayak di Saudi, di uh, Malaysia di beberapa tempat paspornya hitam jadi itu nggak dibedakan makanya yang dilihat oleh negara tujuan itu yang dilihat hanya uh, hanya perwakilan yang dilihat jadi siapapun yang pegang paspor diplomatik dari perwakilan itu dia adalah bagian dari perwakilan itu jadi dia termasuk orang yang punya uh, apa namanya hak untuk melakukan perlindungan kekonsuleran itu jadi kalau beberapa atas tenaga kerja kita pakai paspor diplomatik jadi sama sama, jadi atas tenaga kerjaan lah ya, atas tenaga kerjaan ya atas tenaga kerjaan jadi itu tadi alasannya pertama konvensi WINA kemudian di Konvi konvensi WINA juga disebut mengenai fungsi legalisasi fungsi legalisasi yang tadi kita sudah perdebatkan di depan jadi belum mulai acara ini, kita sudah mulai tadi di bawah, di lobi jadi fungsi legalisasi ini memang hanya bisa dilakukan oleh perwakilan RI nah di situ konvensi WINA nah Legalisasi yang paling banyak dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan adalah legalisasi terkait dengan ketenaga kerjaan. Itu sebabnya kenapa Kemlu jadi terlibat di dalam proses ini. Kemudian yang ketiga adalah prevention, verification and endorsement. Di situ ada fungsi melakukan verifikasi. Yang ini kita perjuangkan lama dan akhirnya melalui PP 05 2013 kita dapat fungsi itu. Kita dapat kita dapat uh, wewenang untuk melakukan verifikasi. Dan sebagai konsekuensi dari fungsi verifikasi ini, kita punya wewenang untuk tunda layan, memberikan sanksi, yaitu bentuknya tunda layan. Jadi kalau kita nggak mau, kita anggap ini uh, PPTKA-nya, ini tidak kredibel, kita nggak kasih endorsement, kita nggak kasih legalisasi, itu yang kita ingin punya dari dulu. Karena dulu kita mendapat mendapatkan wewenang untuk memberikan endorsement tanpa melakukan verifikasi, itu sebabnya kita menolak untuk menghapus kata-kata tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Nah sekarang kita ada, ada, ada PP yang memberikan kita wewenang untuk melakukan verifikasi. Nah sekarang yang sudah kami minta dari Kemnaker uh, uh, Perans adalah supaya juplak mengenai verifikasinya segera dikeluarkan. Apa sih dari segi tenaga kerjaan yang perlu diverifikasi terhadap PPTKA? Misalnya kantornya harus seperti ini, pegawainya harus seperti ini, memiliki kemampuan seperti ini, selain catatan-catatan yang kita punya. Gitu. Jadi yang punya wewenang dalam masalah ketenaga kerjaan itu kan naga trans Jadi mereka yang harus menentukan parameter untuk menentukan sebuah PPTKA itu kredibel atau tidak itu mereka Nanti kita yang melaksanakannya di lapangan Kemudian uh, yang ketiga adalah uh, konteksnya terkait dengan Undang-Undang 39 Di situ KENLU dan perwakilan disebutkan dalam berbagai peran yang diberikan oleh Undang-Undang 39 Kira-kira dalam empat konteks inilah Kenapa Kemlu terlibat dalam tata kelola TKI dan dalam konteks yang empat inilah kenapa kemudian Kemlu ikut cawe-cawe dalam urusan uh, ruu apa BPILN dan Presiden kemudian menunjuk Kemlu sebagai salah satu vokal poin satu di, di antara enam uh, instansi pemerintahan yang ditunjuk untuk mempersiapkan tanggapan pemerintah terhadap inisiatif DPR. Lanjut, kira-kira ini apa namanya? Uh, Uh, pendekatan yang coba dipakai di dalam di dalam uh, di dalam upaya yang dulu menanggapi draft DPR tersebut, pertama adalah penguatan tata kelola. Penguatan tata kelolanya diperkuat. Kan? Ini dengan dengan uh, infrastruktur hukum yaitu sekarang PPILN ini di dalamnya juga termasuk di sana mengenai seberapa besar sih peran peran swasta bisa diberikan, kemudian apa peran pemerintah, kemudian kelembagaannya apa dan turunan-turunan hukumnya juga kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan jadi diperkuat lembaga yang namanya Nakertrans, kemudian uh, KEMLU dan uh, BNP2 TKI sebagai apa terumvirat di dalam urusan TKI ini banyak sekali stakeholdernya dalam urusan TKI tapi memang harus diakui primurtinya adalah tiga ini gitu. kalau tiga ini benar, saya kira yang lain bisa dibenahin sambil jalan gitu. nah di situ masih ada overlapping banyak, Pak Deddy kemarin dalam proses kita menyusun rencana aksi teridentifikasi akhirnya ternyata overlappingnya banyak dan itu agak akut gitu sehingga penyelesaiannya perlu perlu full specter dari dari KPK dan UKP 4 untuk bisa KPK ya, KPK, KPK dan UKP 4 tangan untuk bisa mengurai kerumitan apa overlapping ini dan tampaknya sekarang sudah mulai terurai kita lihat sampai Desember nanti progresnya seperti apa kemudian ketiga pelibatan stakeholders. Selama ini ada satu komponen yang tertinggal di dalam proses penata tata kelola TKI ini yaitu PEMDA Ini sangat tertinggal perannya di dalam proses itu sehingga Kemlu misalnya dalam salah satu poinnya menyampaikan bahwa uh, PEMDA harus diperkuat perannya Waktu di DPR kita diskusi Kemlu dimarahin sama uh, DPR dibilang Salah satu PJTKI yang jadi anggota DPR gitu. dimarahin Kemlu Ini Kemlu ini ngurusin luar negeri aja. Jangan ngurusin-ngurusin dalam negeri, gitu. Masalahnya kami melihat, karena Kemlu tiba-tiba mengusulin -tiba penguatan Pemda, gitu. Harusnya Kemdagri yang mengusulkan itu, gitu. Tapi banyak yang Kemlu yang mengusulkan, karena kita melihat bahwa perwakilan dan Pemda itu sama-sama menjadi, apa namanya, hilir dan hulu dari persoalan. E, TKI-nya berangkat dari Pemda, kan. Jadi proses ekrepannya terjadi di, di daerah, gitu. Nanti ketika dia pulang, membawa masalah yang harus ngurusin Pemda itu masalah sosial yang ditimbulkan dari kepulangan TKI itu Pemda juga yang urus, harus ngurusin tapi Pemda tidak punya wewenang di dalam tata kelola TKI ini bahkan tidak bisa mengawasi barus kehadap PP ini sekarang jadi bisa mengawasi tidak bisa mengawasi beroperasinya PPTKIS gitu sehingga PPTKIS itu nggak nyanggep sama Pemda seenak-enaknya aja tapi kalau PPTKIS itu bisa diawasi oleh Pemda di situ maka Pemda bisa memainkan perannya begitu juga perwakilan perwakilan juga Hulu dan hilir Karena job order itu datangnya pertama kali dari perwakilan Jadi perwakilan harus mampu, mau tidak mau, harus mampu melakukan verifikasi Terhadap kredibilitas dari PPTKA Dan terhadap kebenaran dari sebuah job order Jangan sampai job order ini bisa dimanipulasi seperti yang terjadi sekarang ini Nah yang terjadi sekarang ini kan job order dia pesan seribu tiba-tiba masuk ke BNP atau Nagakrans di situ ternyata job ordernya 100.000, ribu, 100.000 ribu orang. Padahal dapatnya cuma 1.000 tadi, ditambahin aja itu nolnya Nah, sekarang kemarin kita udah sepakat akan ada sistem online sehingga nggak ada lagi tuh print out print out. nggak akan ada perubahan begitu masuk data dari perwakilan dikunci langsung. Jadi bisa antara BNP kemudian Nagakrans dan perwakilan nanti bisa saling memverifikasi apakah job order itu benar atau tidak ini Jadi diabsahkan di perwakilan nah ini kita akan dibangin stakeholder begitu juga dengan teman-teman uh, me, mengedepankan peran teman-teman LSM kita akan coba lihat bagaimana teman-teman LSM bisa memainkan peran lebih besar kemudian di satu sisi, ini kita berkuat, di satu sisi kita coba uh, lakukan perimbangan jadi streamlining TKI selama ini TKI siapa saja bisa jadi TKI gitu. padahal jelas untuk mendapatkan asuransi TKI itu syaratnya adalah skill sama fit kan Ternyata banyak juga yang pulang baru ketahuan tidak tidak fit gitu misalnya. Lalu si asuransi tidak mau memberikan membayarkan klaim gitu. Alasannya ini tidak fitnya sebelum berangkat. Lah kok sebelum berangkat tidak fit kok dikasih kok diterima pembayaran polisnya gitu. Padahal sebelum berangkat sudah tidak fit. Setelah diteliti oleh dokter dia pulang ke bandara dia klaim asuransinya. Lalu jawaban asuransi oh ini tidak fitnya sudah sebelum berangkat gitu. Jadi nggak bisa dibayar klaimnya gitu. Itu sudah ribuan kasus yang terjadi seperti itu Nah kalau tidak fit, jangan dibayar Jangan diterima dan pembayaran asuransinya. Jadi ini strateginya ke depan Yang berangkat harus fit, yang berangkat harus skill Ada strategi yang, di, yang diambil oleh naker Pak Mohimmin tepatnya Yang menyatakan bahwa Mulai tahun 2017, 2017 Zero PLRT Zero Domestic Workers Ini agak salah kaprah sih sebetulnya Karena kalau kita lihat Definisi by definition di dalam konvensi yang dimaksud dengan domestik Worker itu adalah semua pekerjaan yang bekerja di rumah tangga dan kontraknya dengan individu Nah beliau sekarang mau menggeser, jadinya cook, kemudian caregiver, caretaker Terus kemudian tukang kebun, gardener dan sebagainya Tetap aja kontraknya dengan individu, jadi by definition konvensi itu tetap PLRT Jadi tetap pekerja domestik sebetulnya Cuman memang less vulnerable Dibandingin pekerja domestik yang selama ini kita kirim dan multitasking gitu, karena RAM-nya lebih dari 4GB gitu memorinya, jadi multitasking dia. Apa aja dikerjain ngurus rumah, ngurus istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ngurus, ngurus anjing, ngurus segala macam gitu. Nah ini yang sebetulnya salah satu membuat TKI kita vulnerable. Jadi nanti akan dibuat jabatan-jabatan khusus, tapi tetap sektor domestik by definition. Jadi... Cuma akan diberikan jabatan-jabatan khusus nanti. Jadi di dalam kontrak dijelaskan apa sih tugas dia. Di luar itu dia boleh menolak. Ini yang pendekatannya ke depan. Kemudian kedua streamlining negara tujuannya. Ini kami sampaikan kemarin juga ke di dalam rapat kita dengan UKP4 dan, dan KPK bahwa eh, pendekatan kita selama ini adalah negatif list. Dalam prakteknya. Negatif list Jadi semua negara boleh Kecuali yang di maratorium Jadi praktis cuma 4 negara yang tidak boleh gitu. Yaitu Saudi, Kuwait, Jordan, dan Syria gitu. Yang tidak boleh Nah pendekatan ini salah sebetulnya Kalau kita lihat Undang-Undang 39 Karena semangatnya Undang-Undang 39 Justru positif list Semua negara pada dasarnya tidak boleh haram gitu. Kecuali Yang memenuhi syarat Undang-Undang Apa syarat yang disebutkan Undang-Undang? Ada dua Pertama adalah dia memenuhi, apa, sudah memiliki perjanjian bilateral atau dia punya peraturan setempat peraturan perundang-undangan setempat yang melindungi tenaga kerja asing itu sebabnya kita bisa mengirimkan ke hokong meskipun kita tidak punya hubungan bilateral meskipun kita tidak punya perjanjian bilateral Taiwan juga jadi karena itu kita perlu kaji ulang kaji ulang negara-negara tujuan ini bukan, kan, bukan saja berdasarkan negaranya tetapi berdasarkan sektornya jadi kayak Korea Selatan itu berdasarkan negara, boleh kita ngirim ke sana Tapi tidak di sektor perikanan gitu. Karena ini yang paling banyak masalah misalnya. Jadi ini pendekatan ke depan di, pen, logi, Ini logika yang dipakai oleh Kemlu Di dalam mencoba menyusun pandangannya terhadap uh, RUU BPLN Kemudian yang ketiga Streamlining the role of private sector Undang-Undang 39 itu memberi hubungan terlalu luas Terlalu luas kepada, uh, apa namanya, kepada swasta swasta itu mulai dari uh, apa rekrutmen itu sampai kepulangan itu semua punya diberikan plan yang sangat besar. Sampai terjadi banyak uh, PPTKIS yang satu PPTKIS dia sebagai rekrutmen punya travel agent untuk kirim, punya klinik untuk cek kesehatan, punya BLK-nya juga ada di situ, semua all in one. All in one. Jadi siapapun yang dia rekrut pasti berangkat karena kliniknya punya dia, BLK-nya juga punya dia gitu. Jadi banyak terjadi. Nah, ini yang yang eh, apa namanya ke depan mungkin perlu diatur. Lanjut. Nah, ini kira-kira eh, 12 poin yang di yang Kemlu sampaikan tidak terlalu meyakinkan buat Kemlu sendiri karena Kemlu merasa masih perlu melakukan kajian. Karena itu kita melakukan fokus group discussion. Beberapa poin yang disampaikan pertama mengenai scope. Apakah scope kita nanti itu umum kita akan ngatur TKI secara umum atau khusus sektor khusus. karena ada ambiguity di dalam undang-undang 39 undang-undang 39 itu adalah undang-undang yang berlaku untuk semua jenis TKI tetapi logika yang dipakai ketika menyusun itu adalah TKI PLRT karena itu Bu Ani mantan Menteri Keuangan itu kan TKI nih sekarang kerja di dalam dunia kalau pakai undang-undang 39 harus pakai KTKLN tetap harus pakai KTKLN beli di airport kalau enggak nggak boleh keluar gitu. Karena beliau TKI baik Undang-Undang 39 itu kan mengatur semua jenis TKI gitu, Termasuk yang kerja di sektor minyak dan sebagainya Nah, kemudian Ini karena Undang-Undangnya itu sangat micromanaging Sampai ngatur bahwa orang harus punya KTKLN Sebetulnya KTKLN kalau lihat Undang-Undang 39 Tujuannya adalah untuk pendataan Jadi, apa namanya uh, Information gathering Supaya kita punya data database yang kuat mengenai TKI gitu Kemudian belakangan uh, instansi terkait lebih memandang penting kartunya daripada datanya sendiri gitu. Jadi ada orang kartunya ada, nggak ada di dalam Cisco gitu misalnya. Kartunya ada gitu. Pulang dari penempatan ada masalah sampai di airport bawa kartu bilang saya mau klaim asuransi. Nyatanya pas dicek kok oh, ada, dia nggak punya asuransi gitu. Jadi ini ada ambiguity dalam undang-undang 39. Dia mengatur semua TKI, sebenarnya logika yang dipakai adalah KLRP. Nah makanya kita ke depan harus harus uh, menentukan Kita mau ngatur yang besar Kemudian nanti yang kecil-kecilnya dalam produk turunan Atau kita atur aja Kalau memang PLRT yang paling vulnerable Ya PLRT aja Nah ini kami minta masukan dari teman-teman LSM Pandangannya seperti apa kira-kira Kemudian yang kedua Mainstreaming the most vulnerable Ini sama tadi Terkait dengan uh, PLRT ini tadi Kemudian penguatan perwakilan Penguatan penda Sudah saya jelaskan tadi Dua-duanya sebagai lulu dan hilir. Kemudian status uran dan BNP2TKI di undang-undang uh, PPRN yang baru itu itu disebutkan di sana bahwa BNP2TKI akan punya perwakilan di luar. Ah, nah, ini Perwalu ada ada BNP2TKI punya perwakilan ter, yang terpisah dari KBRI gitu. Kemudian ada perwakilan ya. Nah, ini nanti kita minta pandangan teman-teman, menurut kita sih konvensi WINA tidak memungkinkan kalaupun dia berada di sana, dia tidak akan bisa melaksanakan tugas itu kemudian ada pembagian fungsi dan orang yang tegas supaya tidak ada overlapping karena kalau itu menjadi banyak overlapping, yang pertama, yang pertama kali menjadi korban itu adalah TKI-nya yang kedua adalah PPTKIS-nya yang ketiga adalah perwakilannya harus menyelesaikan di luar Kemudian menentukan batas perlindungan TKI. Nah ini pertanyaan besar yang sampai sekarang sudah terjawab sebagian, tapi belum terjawab keseluruhan. Yang kita maksud di sini batasnya adalah, kalau kita lihat konvensi Wina, perlindungan itu kan konsuler diplomatik. Jadi kita tidak dalam hal hukuman mati contohnya, nggak ada kewajiban negara untuk membe untuk membebaskan orang dari hukuman mati. Yang kewajibannya baik konvensi mina adalah memastikan bahwa orang itu mendapatkan uh, keadilan hukum. Kalau hukumnya itu adil dengan cara dia dikisos, ya diit gitu. Jadi dikisoslah dia. Kalau teman-teman uh, saya ceritakan kasus misalnya kedutaan Amerika di Jakarta gitu, ada salah satu warganya uh, melakukan tindakan kriminal di sini, kita surati, kita Polisi kami baru menangkap warga anda yang melakukan tindakan kriminal, gitu. yes. karena ada kewajiban notifikasi kan di, di konvensi wina kita notifikasi. Sekarang dia di penjara, langsung dibalas besoknya mantan Amerika. Bapak, pemerintah Amerika tidak akan memberikan perlindungan dan tidak akan dan tidak akan apa namanya ikut campur dalam urusan dalam negeri pemerintah Indonesia khususnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak kriminal. Selesai. Jadi nggak ada tuh ke ke apa namanya ikut-ikutan ikut-ikutan apa namanya memberikan perlindungan ada lagi model Australia kalau Anda bermasalah di luar negeri sebagai warga negara Australia akan dikasih perlindungan butuh pengacara kita kasih butuh apa lagi kita kasih tapi tanda tangan pernyataan dulu nanti tagihan di dalam negeri gitu. jadi ada tagihannya ada tagihannya di dalam negeri makanya kami sempat nyekolahin teman dua untuk pelatihan di Canberra kami khawatir juga nanti otaknya sama dengan Australia padahal nggak mungkin dilakukan di Indonesia gitu. Jadi di mana sih batas batas perlindungan itu? Kan perlindungan itu tidak unlimited gitu kan. Pasti ada limitnya di mana gitu. Jadi kapan kita berhenti gitu memberikan perlindungan itu. Seperti jangan sampai terjadi kasus seperti kita sudah dua nih kasus ya, ada Darson, ada Darson, ada Satilah nih kemarin kita baru bayar 21 miliar. Loh. Bagaimana menjustifikasi pemerintah membayarkan 21 miliar untuk orang yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan kriminal gitu Dan yang bersangkutan sudah mengakui gitu Saya bertemu bertemu dengan yang bersangkutan langsung Dan ini kan gampang menjadi komoditas politik akhirnya gitu Jadi bagaimana kenapa nggak uang yang 21 miliar itu lebih baik kita pakai buat memperkuat TKI kita yang jelas-jelas baik-baik gitu Yang enggak, yang nggak kriminal gitu tapi jelas-jelas punya reputasi baik, ya kita bantu banyak tuh yang sementara untuk yang yang apa, sakit teman-teman pergi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati tuh itu ada puluhan tuh TKI kita yang sampai sekarang belum bisa keluar karena belum dibayar bagiannya tuh karena dana yang diberikan ke BNP sangat kecil sehingga belum dibayar bagiannya setiap rapat sama Keramat Jati, itu mau sakit Keramat Jati pasti mereka komplain ini kapan pemerintah membayar bagian bagian TKI kita padahal cuma 2M gitu Sementara untuk yang membunuh kita bayar 21 M Jadi ini kan dilema Dilema yang akan terus menerus kita hadapi Kalau undang-undang ini tidak memberikan Tidak memberikan apa namanya Clue di dimana batas perlindungan itu Kemudian ada uh, Alternatif dari risiko Mekanisme asuransi yang sekarang ini Mengasuransikan Insurable dan uninsurable Ini kan repot nih Padahal di mana mana logikanya di dunia, namanya asuransi yang dibayar itu ya in insurable, gitu. Tapi di, untuk kasus proteksi TKI ini, yang uninsurable ini juga dibayarkan. Belum lagi kita ngomong tentang BPJS, gitu. Yang mulai tahun depan nanti, kalau nggak salah tahun depan pada ya, dia. Akan berlaku buat semua warga negara Indonesia, harapannya begitu. Artinya TKI sebagai WNI kan punya entitlement. Bagaimana mengkombinasikan antara di satu sisi dia harus bayar asuransi proteksi, kemudian ada BPJS, kemudian... Mungkin nggak kalau misalnya insurable dan uninsurable ini dipisahkan, insurable ini yang diasuransikan gitu, sehingga polisnya bisa lebih murah. Kemudian selisih harga polis itu ditaruh di sebuah lembaga di mana gitu, salah satu lembaga UKP 4 atau mana nanti berusin, itu yang mengelola nanti untuk membayarkan yang uninsurable ini tadi gitu. Nanti dikelola secara khusus. Entahlah gimana. Tetapi yang jelas kita perlu memikirkan alternatif jaminan risiko terhadap PKI. Kemudian ada KTKLN yang tadi Pak Deddy nanti kalau kerja di Organisasi Internasional harus jangan lupa ya bikin KTKLN Bikin KTKLN juga karena itu ngatur buat semua TKI Semua jenis TKI Kemudian mencegah konflik kepentingan Nah ini yang dikenal di teman-teman LSM sebagai Klausula Pejambon Ini yang kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan Akhirnya teman-teman LSM waktu itu ikut dari Imigrant Care, Solidar Solidaritas Perempuan, Tifa ikut bicara, ikut menekan melalui media supaya supaya apa namanya ini bisa diterima. Gitu. Intinya klausula ini adalah di dalam RUU DPELN adalah menyebutkan bahwa uh, semua pejabat dari kementerian instansi pemerintahan yang tercantum di dalam RUU ini tidak boleh dia, dia maupun keluarganya itu tidak boleh memiliki uh, apa namanya perusahaan penempatan ten penggerak tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung ini resistensinya sangat kuat karena ini salah satu sumber masalah sebetulnya, konflik kepentingan ini nah untuk memasukkan sampai berdarah-darah bulan Februari itu kalau nggak salah saya ingat itu sebelum saya sekolah itu sampai jam 2 pagi baru akhirnya disetujuin masuk disetujuin masuk dan hebatnya lagi ketika dipresentasikan hasil pemerintah itu, DPR eh, hilang ini lagi hilang lagi ini jadi saya kira ini key ini, salah satu kuncinya jadi tidak boleh, dia dan keluarganya tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam bisnis penempatan TKI Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan TKI sektor domestik Nah kemarin saya sampaikan itu di dalam diskusi di Minko Kesra ini agak ambigu Kalau untuk Timur Tengah memang semua dibayar majikan Untuk ASPAK ini Untuk ASPAK ini yang ada komponen pembiayaan oleh TKI Kalau kita pakai logika bahwa TKI yang berangkat itu adalah mereka yang tidak bisa, yang tidak terserap oleh, oleh apa namanya, oleh uh, apa, dalam negeri tidak bisa diserap di dalam negeri. Lalu mereka mencoba menjadi TKI. Gitu. Nah, kalau ini dalam negeri aja untuk nyari kerja gratis, kok yang keluar yang tadi tidak terserap, gitu. Artinya ada kok, di situ ada peran pemerintah menyebabkan mereka keluar, kok yang harus bayar, gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan besar. Terus pembayarannya lagi yang yang mengkhawatirkan lagi. Pembayarannya ini Melalui peminjaman, pinjaman, kur TKI namanya Sebagian besar dilaksanakan oleh BPR Dengan bunga luar biasa masalah Allah, lihat tingginya Bunganya ini. Lalu nanti dia berangkat penempatan Dipotong pula, teman-teman kan ex Hongkong banyak nih Yang teman-teman LSM nih Ex Hongkong, ex Taiwan Bisa punya pengalaman langsung bagaimana gaji itu dipotong 9 bulan, 6 bulan, berapa bulan? tuh? 10 bulan potong Jadi praktis kerja di luar negeri dia Hanya nerima gaji 14 bulan berarti kan Iya baru delapan bulan dipulangin lagi jadi cuma nerima potongan aja. Nah jangan sampai nanti kalau ini kita kita langgengkan jangan sampai kita masuk di dalam kategori trafficking by state gitu kan. Karena trafficking in person tapi diendorse oleh oleh negara karena selisih gaji dari dari pemotongan itu selisih gajinya itu enggak layak untuk hidup tidak cukup untuk hidup layak di luar negeri gitu. Bahkan dikasih tumpangan tempat tinggal, di dimajikan pun tuh nggak layak. Sisanya itu, selisih antara pemotongan yang gaji setelah dipotong itu, sisanya tuh nggak layak untuk hidup di luar negeri. Gitu. Berarti itu kan eksploitasi gitu. Orang di hidup di luar negeri 10 bulan, kok dengan dengan uang sejumlah itu gitu. Dengan sampai kita masuk, ini PBB. PBB itu mengeluarkan Global Trafficking Reports setiap tahun. Kemudian Amerika itu bikin yang namanya... Uh, apa namanya, bukan, Department of State Trafficking Report setiap tahun Alhamdulillah, setiap datang ke KMLU Kita selalu menghindari mereka untuk masuk ke masalah ini Alhamdulillah sampai sekarang berhasil Jadi tetap kita di tier 2 tuh, dulu tier 2 watchlist, naik sekarang jadi tier 2 Kalau udah masuk ke isu ini, ini gawat nih Gawat nih, kita gak pernah bilang masuk Nah, sekarang, tahun ini Ujuk-ujuk gitu ini yang mengkhawatirkan kita. UN kok tiba-tiba PBB bikin penelitian mengenai the role of apa recruitment fee, recruitment fee and recruitment agency dalam masalah trafficking mati ini ulang. Kalau udah masuk ke sini, ini saya yang saya takutkan dari dulu kalau isu isu komponen pembayaran ini masuk. kemarin kita sepakat dengan Gokesra, Pak Deddy juga menekankan itu bahwa kontrak ini nanti. Dan termasuk komponen pembayarannya itu harus yang pertama menjadi bahan pertimbangan adalah aspek perlindungannya. Jadi kontrak itu harus berisi item-item yang item-item yang paling minimal untuk perlindungan. Item-item minimal yang harus ada wajib ada untuk perlindungan. Begitu juga dengan komponen pembayaran itu harus mempertimbangkan aspek perlindungan. Nah, bapak-bapak ini ibu, ibu sekalian, uh, ini cuma tiga cuma tiga apa namanya cuma tiga slide kok. Jadi enggak ya. banyak. Jadi mudah-mudahan uh, itu bisa memberikan gambaran mengenai pandangan dan posisi Kemlu Nanti uh, kami serahkan dalam diskusi nanti mengalir Terserah mau diomongin Kemlu juga nggak apa-apa Kalau ada yang tadi posisi Kemlu tadi yang mau dikonstruksi di, di silahkan saja Silahkan saja karena kami juga tidak terlalu yakin itu benar Kami masih mencoba mencari pandang, menampung pandangan-pandangan dari berbagai stakeholder Demikian yang bisa saya sampaikan dan nanti kita akan dengarkan uh, paparan dari pak deddy mengenai rencana aksi yang mudah-mudahan akan melanjutkan momentum ini dan selamat uh, berdiskusi kami siap menjadi penonton yang baik mudah-mudahan ikhtiar kita ini walau karena miskol azharoh berziarahoh jadi walaupun kecil tetapi ini bisa jadi sebuah momentum yang yang yang baik buat ikhtiar kita bersama ke depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh